Pak Omar sudah mempersil sampah masih ada aja. Masih setiap hari dikontrol, sampah makin banyak. Sedikit demi sedikit langsung diambilin dengan Pak Omar rutin. Menjaga kebersihan ya. mohon dilarang nanti kalau ada yang sewa nanti bilang saya ada gobir saya yang mengontrol pedagangnya ya Jumlah, uh, iya. Jadi Pak RT sebagai pembina pedagang mohon dikoordinir saya nggak mau tahu. Pokoknya bantaran kali ini harus bersih. Itu aja. Kita tolong dipinak supaya supaya bersih aja. Pokoknya ya, ya. Pak RT. merono ya. Jadi Pak Buang sebagai koordinator pedagang mohon bertanggung jawab hal kebersihan ini. Ya Ya. Kami hanya menyampaikan buat kepentingan bersama buat kenyamanan pedagang juga buat keindahan pemerintahan juga, kenyamanan pemerintah juga gitu aja. Yakan ya kan ya? Gotong royong ya. Siap ya Bu ya. Ayo terima kasih Bu. Yo yo terima kasih. batas-batas aja harus tiap hari sampai dua kali tiga kali dikontrol karena sampah dari bawah ngangkat juga dari hasil berterbangan juga tapi kalau tiap hari dikontrol, dipantau pantau Pak Insya Allah seperti ini hmm. utara steam dulu kerjain bersihin plastiknya dulu Cain, bapak tim, tim banyak sekali, bapak Benar Pak, jalur ini nih banyak sekali sampahnya jalur ini Pak. Saya cek langsung sampai ini, nih. tapi ke barat. Aya menop. Waduh benar. benar. Aduh, aduh. Parah. Para bangke ikan, bangke ayam, parah. Parah bangkai ikan, bangkai ayam, parah-parah. Dan masyarakat tuh. Wo. Tuh. Kiat-kiat golong-golong nih, Pak. Bapak Kadis. Tuh. Benar, -benar. lembut pul full pul pampak pokoknya aja ini pak udah mulai kerja kesini, kesini. sekarang pohon pisangnya gede-gede Jadi mekaten ibu-ibu pak hari gula me ini jadi melarang ayun ayun bolong ayun botol. diputon ayun botol, botol, melarang ya silakan bolong cuma tolong kebersihan ini dijaga di napik sampai jatuh kali ya bareng-bareng paling merawat lah karena sedikit gula ini ditugaskan kami kebersihan kali sering berdagang nih dulu mau kapan-kapan, kita akan garukan. Setelah ada siapa nih kono? Akan ya, betak -betak garukan, mbak, ya. ya, ya kita akan garukan, ya. Iya, eh, iya, iya. Kali kita serokan kita ya. Siap ujuk membersihkan bersihkan, dulu ya. ya. Siap ya, Pak ya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya iya, wis cepetan ikep ya tak fokus banget. Angen serokan yang seperti itu. Iya. Oke. Sama, iya kerja sama iya. sareng ya Bu ya. Siap Bu ya, Pak ya. Siap ya, ya, untuk ya. bersingkat ya. ya. Iya. Menawi polade saling-saling merawat iya, lah intine to ya. Ya. Apa niki angsal e. Kalau lagi oh, yang oke-oke okay, okay. katuran pak, kaki katuran bareng-bareng, bareng-bareng Bare -bare kaki usaha kok, okay. tadi okay. okay. okay. oh, ya keluarga, oke. Ariana Latem Insyaallah pak. di kertas Soalnya dari otomatis oh, gara ya. garuk kian baik. Kata ya udah. Iya. Jadi begitu aja Bu ya. Nanti saya bawain garuk aja ya. Ya, ya tolong bantu saya ini biar kita aja kecapean kalau sendiri sama beresinnya. Siap Pak ya, siap ya. Iya. Oke. Iya iya ya, atur dohun atur dohun iya iya kan ya, ini bukan wetensumnya ya mungkin sarkar banyak ya selagi nganggur ya atur dohun pak atur dohun pak iya iya oh, ayo ya. menawak pola di sehat badan ibu di sehat badan sejati ya menawak saling sabar ya bu atau pak atur dohun pak kalau bikin sampai saya bikin kang bapaknya oh, ya tolong tolong di bersihih 10 kali jagar supaya bersih. terus bersih. Iya. Terus mengko nyen ke seneng setor ke angkat besuk menit. Nah, nangko serok geseknaikan serok itu. Soale da bareng-bareng ya. Kakak-kakak jagami juga bisa enak. pokoknya kita mau kepengen anem kene Iya, bareng-bareng saya wetra lan suka ora bakal. Jagab bareng-bareng. Tolong are bakal ini sarakan sampah je balik mati aja dagang mati iya yeah. bakal nah, saat anu luka pe lol yeah. yeah. Kau tolonglah memiliki sikap penting-penting yang tidak akan menderu, ya. Aja sampahnya sampah yang kuno, aja sampai kali kuno. Pengen bersih soalnya kian kau semit-semit angkut itu tak semit untuk menderu, bang kau ini harus diangkut, ya. Ya, aja sampahnya galakan sampah. Ya mas ya, tolong kau harus semit-semit diangkat, ya. Soalnya dia nyaman dagang, kita kasih biskuit. Jika kita ini bisa. Ya, kebantulah kok paling bantu, ya. Sampai siapa pemaning gitu. Nah. ya, lampu plastik-plastik dibuang ya. Barangnya Mekang, hari harus bersih mengkuni enak gabung karung kita, kita, kita, buang aja gitu. Ya, ya nah. gabung saling membantu saling ya. ngobrol ya supaya jagami awet buan doang barangnya mah. Wis mau kau nendulang seperti ngobrol sih beda ya, ya wes. Ya. Ada lagi aja, Pak, kalau mau kontrol kok Ya, wali wali wali wali. ada aja. Ini wong aja. kalian Cukup. Konerin aku. Wah, nah. Hati hati kang, bangke takut tulangnya nung sepiat. Ya. Hati hati kang. Hati-hati, takut ini, Kang. Karena belum saya masuk pedas Hati-hati. Jangan sampai ada beling paku. Hati-hati, Kang. Hati-hati. Tahu, -hati. Mama. Karung, dan karung sudah bisa buat renang pak tuh buat renang buat renang tuh alhamdulillah saya bikin acara tuh bisa buat renang bisa buat renang pak saudara, -saudara. tuh renang ini ujung pasar pasar Berjalan lancar untuk selamanya. Bisa bekerja sama, senang melihatnya, bening airnya. Semua mudah-mudahan lancar semua, Pak.